waduh frame pula itu bodoh bodoh mampuslah kau itu Hmm. masuk itu duluan lah itu kok bisa buntutin kayak gila lihat perasaan yang itu nggak ganteng itu tuh. Berarti belum dia apain itu. Mau sore itu Dia dulu orang ningo. Iya. Anchi tre balli